Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Kita menuju ke Magelang Semoga lancar tidak ada halang suatu apa Matur semua Oke kawan Kita sudah sampai di jalan Nyemplak dan Alhamdulillah Kita bisa lihat di atas itu ada Gunung Merapi yang sangat Indah Ini jalan selatan Pasar Jangkang Nah Sekarang kita sudah sampai di Turi, Kalau ke kiri, ke kota Sleman, sedangkan ke Joglo Lawang, lurus ke Makura. Nah, ini saya empat pal, batang tempel lurus ke jagung. Cekungan kiri, ke kota Jogja, dengan ke kanan ke Maglani. Terus ikutin ya, teman-teman. Ya, pokoknya pantu terus perjalanan kami ya, teman-teman. Ya, jangan sampai perlu lupakan kami. Oke, okay, makasih. dalam Muntilan Talun kanan itu Gunung Merapi dan sebelah kiri itu Gunung Merbabu. dimana nah, depan kita itu kita kelihatan dari sini dua gunung yang cukup gagah dan perasaan oke teman kita masuk ke Museum Vulcano Center di Ketepas nah ini dia sudah sampai di museum ataupun di Ketepas kita akan bisa melihat gardu pandang yang ada di sini. Di dalam pun ada teater Kejadian tentang Erupsi Gunung Merapi Di beberapa tahun yang lalu Yang sudah dikomunikasikan oleh Pusat Mugul dan Mitigasi Bencana Makatan, ya teman-teman Nah ini kita bisa lihat Gardu pandangnya di atas sana Itu ada sebelah kanan Gunung Merapi dan sebelah kiri Gunung Merapi Nah, kelihatan jelas kalau dari sini. Jadi kalau melihat kepengen melihat pada saat merapi erupsi, itu bisa dari sini. Cuman terkadang di sini sudah ditutup karena jarak di sini dengan puncak merapi itu sangat dekat, sudah sangat dekat. Nah, Lembah ini ada yang namanya nanti kalau sana ke arah wilayah Selo Cepogo. Dan ini kita berada di sisi sebelah selatan uh, Gunung Merapi dan Merbabu, atau tepatnya di Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten. Pak kelang Waduh, nya kayak pada nyanyi nih, teman-teman kita dengarkan ya lagunya lagu apa ya Nah ini gerbang masuk ataupun jalan masuk menuju eh, negeri Kayangan di desa Wonolilo ini pos retribusinya tiketnya cukup murah 13.000 rupiah saja setiap orangnya jadi tidak mahal-mahal untuk tiket dalam desa di nanti bisa melihat beberapa uh, pemandangan alam yang ada di uh, sekitar lembah gunung merapi dan gunung merbabu ini bisa kita lihat masih sudah lumayan banyak orang yang berkunjung di sini jadi ini di atas ketinggian 1.800 sampai 1.900 meter dari permukaan laut nah itu gunung merapi nah sebelah kiri gunung merapi tadi itu ya teman-teman bangkada selfie sekarang kawan kita lihat dulu pemandangan yang lainnya nah itu gunung merapi itu nah ini pun. nah pesannya gunung merbabu cukup indah kawan silahkan untuk bisa dinikmati uh, pemandangan yang ada di di kayangan ini cuacanya cukup dingin juga yang terpenting adalah set. meninggalkan negeri kayangan kawan kita menurut sekarang sudah berada di jalan Balaputradewa Candi Borobudur Komplek Candi Borobudur untuk menaiki VW ataupun safari VW di seputaran Candi Borobudur. Di sini banyak VW, -VW yang disewakan untuk menikmati wisata di seputaran Candi Borobudur sini. Boleh dicoba teman-teman kalau mau. ke Borobudur bisa sewa VW di sini bisa melihat berapa kerajinan yang ada di sekitar Borobudur dan sangat indah pemandangan untuk pergurungan menoreh juga kreativitas masyarakat sekitar Borobudur sini. silahkan nanti bisa anda reservasi menikmati safari VW yang ada di seputaran candi Borobudur ini. Nah, ini bersiap untuk naik VW nah, ini salah satu VW nya ini kawan nih kita bisa lihat ini VW nya yaitu mobil tua mobil tua outlet outlet kerajinan yang ada di seberang sanggitu roh budur mengangkatkan kawan nanti makan malam di warung makan nggak sepikul enak di dekat pasar cangkang. setelah itu kita lanjut lanjut, terus menuju ke tempat penjualan awal <tuk> yaitu di alhamdulillah dengan alami kita telah tiba kembali di esjen tersebut dengan kesalahan persediaan lancar tidak ada barang apapun dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang dan terima kasih atas dukungan anda kurang aminnya maaf dan terima kasih matur suwun